serta Klik tombol notifikasinya, para tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjuangan kita di pagi menjelang siang hari ini. Tentunya ada sebuah ungkapan spesial ini pesan langsung dari Pdl Kejuara untuk calon suami tercinta Rizky Wilar, sahabat ya. Yang mana tentunya poin pentingnya Lesi Kejora Menitipkan pesan Rizky Bilar selalu jaga kesehatan Itulah yang diinginkan Dede Lesti Kalau ada waktu istirahat Tentunya istirahat yang cukup Itulah ungkapan pesan dari Dede Lesti Untuk calon suaminya persahabat Yang begitu khawatir Begitu tentunya Perhatiannya Dedek Lesti kepada Rizky Bilar para sahabat ya. Menunjukkan ketulusan cinta dan kasih sayang Dedek Lesti luar biasa Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada pasangan fenomenal ini para sahabat ya. Tentunya kita support, kita dukung, dan kita doakan yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Bilar Postingan tersebut lagi dipost kembali oleh akun Instagram Leslar underscore Ada sebuah kalimat case yang dituliskan Masya Allah pesan dari dedek buat calon suaminya Amin Allahumma amin doakan mudah-mudahan mereka selalu diberikan kelancaran untuk melakukan apa saja yang dilakukan bersahabat ya kita selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah info penting ya yang belum vote lesti dan rizky bilar di acara Infotainment Award 2021 mari kita dukung. Idola kesayangan kita salah satunya Rizky Di nominasi Celebrity of the Year, persahabat ya. Tentunya kita harus bantu jaraknya cuma sekitar 40-an dari artis yang lain persahabat ya. Kita gempur kita tunjukkan kekompakan dan kesolidan kita, persahabat untuk selalu mendukung buat Lesti maupun Rizky Billar. Kita tunjukkan persahabat ya bahwa kita bisa untuk mendoakan dan mendukung, mensupport Lesti maupun Rizky Billar di ajang manapun ke kabar berikutnya ini ada kabar romantis banget ya persahabat ya dari kedua orang tuanya Rizky Billar kita lihat aja ke unggahan berikutnya luar biasa persahabat ya Bapak Daniel Suapin istri tercintanya Ibu Rosmala Dewi yang tentunya Bapak Daniel sedang ulang tahun persahabatnya romantis dari kedua orang tua Rizky Billar ini menunjukkan bahwa Rizky Billar meniru keromantisan dari Pak Daniel dan Ibu Rosmala Dewi ya ini terbukti banget melihat postingan ini kita merasa bangga dan bahagia persahabat ya apalagi dalam postingan tersebut ada suara dari LSD yang sangat cempreng sekali persahabat ya kita perhatikan di balik layar kaca itu persahabat ya perhatikan tanda panah yang bang tandain persahabat ya wow luar biasa itu si Kejora yang tentunya melihat keromantisan langsung ditunjukkan oleh Papa Daniel dan Ibu Rosmala Dewi Luar biasa, mudah-mudahan saja doa terbaik kita selalu diijabah persahabat ya Kita makin gak sabar melihat Lesti dan Rizky Pilar duduk di pelaminan dan bersanding bersama Luar biasa pastinya Kita lihat persahabat ya, dalam postingan tersebut banyak sekali komentar dan respon dari para fans Yakni dari akun Instagram Umi yang berkomentar berarti ada Dedek pulang dari industri langsung ke Chamer. tuh, persahabat ya, kayaknya dia langsung ke rumah Rizky Billar untuk merayakan ulang tahun Papa Daniel nih, luar biasa banget persahabat caleg mantu Idaman. Dan tentunya ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan oleh hampir Kota Sultan Di situ tertuliskan, pantas anaknya romantis, bapaknya aja romantis gini Ngemeng-ngemeng itu suara siapa ya? Wow, ada suara Lesti-Lesti tentunya Belakang yang terbaik, kita tunggu saja informasi dan kabar terbarunya Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar Mungkin itu informasi di pagi menjelang siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Wangi, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.